Cocok bagi Tuhan serba belajar, dan awalnya juga belajar Selanjutnya, kita akan pelajari tentang bab yang keempat, yaitu tentang bab zat di Bodasakata. Sebelum memasuki bab ibadah Bodasakata, masih ingat dengan pelajarannya kemarin, yaitu mempelajari tentang iman kepada hari. Jadi, akhir atau hari kiamat jadi, di dalam jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, yang jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, yang jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, yang pada pertemuan ini kalian harus memakai dimensi bunga zakat, dan yang kedua hanya juga harus bisa Oh begitu, itu berangkat zakat yang harus dibayarkan zakat. Itu yang harus kalian pahami pada pertemuan hari ini. Nanti, baik sekarang kita akan memasuki ya tentang memahami zakat, tapi yang terbaik. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, zakat fitrah, orang yang berhak mendapatkan zakat serta yang berhak adalah lima zakat. Yang pertama sekali, yaitu tentang arti zakat. Zakat adalah, menurut bahasa berarti penyucian, pertama Dalam ajaran Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta dari yang berhak. Apa bahasanya dan apa yang bisa? Bisa berjalan aja, atau mudah dari harta benda yang akan dijadikan. Apakah kita mencapai nisabnya Maka harta yang kita gunakan masih dikeluarkan di Selanjutnya, jaga bertujuan untuk mempersiapkan harta benda yang kita miliki. Hal itu dimaksudkan agar mendapatkan berikan teori yang berbeda. Sekian, siapakah itulah yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. macam-macam hewan-hewan. -macam yang pertama yaitu binatang ternak. Ini juga termasuk macam-macam zakat atau harta yang harus kita dapatkan. Jadi binatang ternak yaitu yang wajib kita zakati antara lain adalah unta, sapi, kerbau, pel serta kambing atau domba atau biri Ya, binatang-binatang tersebut wajib dizakati apabila sudah sampai hisapnya. Ada penanti dijelaskan lagi, misalnya binatang-binatang terna itu seperti atas. Yang kedua, itu adalah emas dan perak. Emas dan perak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai di nisanya. Misalnya yaitu 89 gram dan zakatnya sebanyak 2,5 persen. Sedangkan misalnya perak adalah 622 gram dan zakatnya sama seperti emas yaitu 2,5 persen. Selanjutnya, hasil pertanian, apa saja hasil pertanian yang harus kita keluarkan? contohnya yaitu biji-bijian, contohnya disitu adalah padi, jagung, dan gandum, selanjutnya buah-buahan ada buah anggur dan buah kurma. ada dua buah yang harus kita tuarkan. Misal bahagia dari hasil pertanian adalah ketika sudah mencapai kelima wasof. Atau sebesar dengan 643 kg. Zakat yang dibayarkan, hasil panasnya bergantung dengan cara penanamannya atau pengairannya. Dibagi menjadi tiga masak. Yang pertama, jika salah tersebut diair dengan air sungai atau air hujan yang tidak mengeluarkan biaya. Air hujan air sungai yang dialirkan, tapi tidak mengeluarkan biaya. Maka zakat yang dikeluarkan setiap panen, maka zakatnya yang berjualan 20 persen dari si hasil panen, ya. Selanjutnya yang kedua adalah jika sawah ini dengan irigasi yang memerlukan biaya, maka zakatnya sebanyak 5 persen. Contohnya yang memerlukan biaya, itu menggunakan apa? Ada yang pernah melihat petani mengairi sawah? Belum pernah. Ada yang menggunakan bensin diesel kalau di sawah-sawah yang kampung dulu belum pernah melihat? Dan yang memerlukan atau alat-alat bisa selancar dan sebagainya itu adalah biaya. Maka dia membayar zakatnya sebanyak 5% saja, berbeda dengan yang pertama tadi harus 10%. Sedangkan yang ketiga di sini adalah pengairannya menggunakan alat-alat yang merupakan biaya dan sebagian lagi menggunakan air hujan atau aliran-aliran sungai. Dan tidak ada biaya maka biaya jagad yang harus dibayar adalah 7,8% koma lima tentang membayar zakat dan hasil perdagangannya? Tanya. Nah, ya. Selanjutnya, ya. hasil perdagangan, nah, atau perdagangan, hasil perdagangan adalah harta yang diperoleh dari usaha perdagangan atau terpelihara seperti perdagangan kain, sebrako, dan bahan makanan. Selanjutnya misal harta barang berdagangkan sama dengan misal emas dan perak tadi? yaitu kalau emas berapa tadi? delapan puluh sembilan berapa? yang dikeluarkan sama yaitu 2,5%. persen. Yang kelima isinya ada ada nikas atau barang temuan, mata karun bukan karena ya nikas atau barang temuan atau barang berharga yang gitu karena kampar biasanya di harta karun, ya setelah barang tama barang umum di lancar dikeluarkan zakat yaitu pada saat barang tersebut ditemukan Besar persentasenya adalah 20% gitu. Selanjutnya adalah zakat fitrah. Arti dari zakat fitrah secara bahasa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada saat bulan Ramadan. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa atau zakat nafsi. Tujuannya untuk mencucitkan jiwa setiap muslim dan untuk menyempurnakan dewasa. Romadhon biasanya dibayar ketika berhaji. Romadhon hukum zakat fitrah adalah wajib tidak unik tidak kompulir. Bagi orang yang sudah mampu dewasa, mampu disitu contoh terakhir itu karena yang untuk dijual, Karena dia masih wajib membayar zakat fitrah. Bukan berarti tidak punya uang. Terus masuk ke barang yang bisa digunakan untuk membayar jahat, dia tidak tahu. Itu tidak butuh. Tetap wajib bubuknya. Sebelum, romagol. Sebelum, sotah, hidul, fitri. Itu yang paling utama. Dia ada romagol, tetapi masih belum melaksanakan itu itu. Tidak kaku, tapi kenapa? yang penting terakhir itu belum sampai sholat idul fitri. Kalau sudah sampai sholat idul fitri, bagaimana hukumnya? Maka zakat fitrahnya tidak sah, karena itu sudah dihitung sebagai sedekah biasa itu. Ya. Pak, Pak, Pak Doli memiliki anak sembilan, satu istri, dan empat pembantu yang jadi tanggungannya. Ketika bulan Ramadan tiba Ketika bulan Ramadan tiba paduhi Tanggungan membayar zakat sebesar nah, ada yang bisa menjawabnya 37,5 bagaimana bisa seperti itu coba dijelaskan e, karena pertama ada Pak Doni, lalu sembilan anak terus satu istri tambah pembantu jadi 15, 15. lalu dikali 2,5 sama dengan 37,5 Oh ya, terima kasih. Jadi yang benar adalah 37,5. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan zakat? Kira-kira zakat itu apa? Atas se sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta dan jiwa dengan cara tertentu. Iya, itu adalah yang dimaksud sekarang kita akhiri dulu pelajaran pada hari ini Kita akhiri sama-sama dengan bacaan Hari ini kita sudah mempelajari tentang zakat Zakat adalah segala sesuatu yang wajib dikeluarkan dengan Dengan apa tadi? Dengan ketentuan-ketentuan ya. ketentuan ya semua masyarakat entrah dan masyarakat jarak mal dan bagi akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.